Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube, bermanfaat anda berada Welcome back to my channel Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagi mengejar membuat surat keterangan sehat dari dokter Bagi anda yang sedang kebingungan Bagaimana cara membuat surat keterangan dari dokter Silahkan ikuti tutorial ini Surat keterangan sehat adalah Surat yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan Yang menerapkan bahwa anda dalam keadaan kondisi sehat walaf. surat keterangan sehat ini diperlukan ketika anda akan melamar surat pekerjaan atau melanjutkan studi anda terjalan lebih tinggi dan lain-lain Persyaratan yang harus anda siapkan untuk membuat surat keterangan sehat adalah satu, fotokopi ktp sebanyak lembar dan 2. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak satu lembar setelah persyaratan anda lengkap silakan anda berkunjung puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang bisa melayani Anda untuk mengurus surat keterangan sehat. pertama-tama silahkan Anda ambil nomor antrean. yang kedua setelah dipanggil silahkan serahkan persyaratan yang Anda bawa yang ketiga Anda harus membayar biaya administrasi sebesar 10-50 ribu rupiah yang keempat setelah Anda membayar biaya administrasi Anda akan diarahkan untuk menuju ruang praktik dokter. Di sana anda akan tes kesehatan anda, yang dari mulai kesehatan mata, telinga, paru-paru, jantung, tinggi badan dan berat badan. Selain itu anda akan tes tekanan darah dan tensi darah anda. Setelah dinyatakan sehat oleh dokter, anda akan diberikan satu lembar surat keterangan dokter dan dapat Anda bawa pulang. Sekian tutorial singkat ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment and subscribe.